Untuk mengawali perjumpaan kita persahabat ya Perhatikan di unggah pertama nih Ada sebuah unggahan foto spesial Dari Asgar Fotografi Ah, oh, manja banget ya Idola kesayangan kita Luar biasa akhirnya diposting juga nih Foto momen ketika pemotretan Idola kesayangan kita ini Masya Allah mudah-mudahan rumah tangga mereka berdua Diberikan kebahagiaan Dan selalu diberikan perlindungan Dari orang-orang yang jahat ini sih cute dan gemes banget persahabat ya Dan ada sebuah kalimat yang dituliskan Oleh Askar Fotografi Takdir Cinta, Lesti Kejora, dan Rizky Bilar Masya Allah banget temanya takdir cinta luar biasa Mudah-mudahan saja Idola kesengan kita selalu banyak dukungan, support, dan doa Dari orang-orang baik yang tulus mencintai mereka berdua Dalam postingan tersebut banyak komentar dan tanggapan yang diberikan Salah satunya dari akun Instagram Vanisha99 Mengatakan di kolom komentar Masya Allah cakep Banget please Cakep banget katanya tuh Memang sih gemoy dan sangat luar biasa Membuat kita bahagia banget ya Melihat postingan foto Cute yang diposting oleh Askar Fotografi ini Semoga saja urusan Idalah kita dipermudah dan diperlancar Amin Ya Rabbal Alamin Oke kabar selanjutnya Persahabat ada info penting banget untuk kita semua Simak dulu persahabatnya info ini Dari akun Exposure Yang mana Alhamdulillah Lesti Giora Dan Rizky Bilar Ini masuk nominasi The Exposure 2021 Choice The Most Exposure New Maker Persahabat ya Dalam nominasi The Most Exposure Newsmaker Alhamdulillah idola kesayangan kita masuk nominasi nih Bersaing dengan Pak Imwong Nikita Mirzani Rahel Venya Dan Aprilio Manganang Yuk buktikan Walaupun tentunya saingannya berat Kita pasti bisa bersabat ya Buktikan kebar dan kekompakan kita Untuk selalu mendukung Lesti dan kakak Rizky Bilal. Yang belum tahu untuk cara memvoting, cara mendukung idola kesayangan, perhatikan di slide kedua persahabat ya. Bagaimana sih untuk cara memvoting? Yang pertama, kalian harus like pada masing-masing feed jagoan kamu. Yang kedua, tinggalkan komentar. Hashtag underscore nama jagoan. Contohnya, hashtag underscore Yang ketiga, setiap voter boleh like. Dan komen lebih dari satu kali Disimak, dipahami, dipelajari Persepet ya Biar gak salah Kalian harus wajib untuk mendukung Caranya voting Idola kesayangan kita Di kolom komentar juga banyak banget nih Tentunya komentar yang diberikan Dari para fans sejati Dari aku Les Lardo Lovers Disitu menuliskan kalimat komentar Hashtag Esbiosur Eskolesti Kejora Eskoliz bilar Memang luar biasa banget deh ya, dan keberbaran Soal mendukung dan memvoting Bersama ya, dia selain Masuk nominasi The most exposure newsmaker Sang kejora Di Fadangdut kita Di DLST Ini masuk nominasi The most exposure pregnant mommy Wah wow, masya Allah banget ya. Akhirnya adalah kesayangan kita juga Masuk di nominasi ini Bersaing dengan Nagita Slavina, Aurel Hermansyah, dan Natalie Hallsher. Wow, saingannya nih tentunya berat banget, ya! Tetapi jangan patah semangat, tetap kompak dan solid kuncinya untuk selalu mendukung idola kesayangan kita. Untuk selanjutnya, persahabat perhatikan juga ada sebuah unggahan spesial. Wow, Masya Allah, banget nih momen ketika hadiri acara ultah. Anaknya Pak Ferry Fernandes Masya Allah Perhatikan di postingan ini sebuah kalimat Yang luar biasa banget dituliskan Oma happy banget ya Akhirnya ketemu juga sama idolanya Serasa foto sama anak dan mantunya At last di gejora Rizky Bilar Masya Allah banget di ya, persahabatnya Duh Allah banget nih Luar biasa Mudah-mudahan idola kita selalu di, dikelilingi oleh orang-orang baik dan orang-orang hebat. Amin. Banyak komentar juga yang diberikan, banyak respon yang tentunya disampaikan yang sangat luar biasa juga. yakni dari akun Abdul Karim 221. Sehat-sehat ya Bumil NBBL Semoga Allah senantiasa menjaga kalian. Amin. Luar biasa, doa support sekaligus tentunya ini adalah respon yang sangat positif. Mudah-mudahan doa baik dikabulkan dan rumah tangga idola kita selalu bahagia. Amin. Untuk selanjutnya, perhatikan juga prasahabat, ada sebuah postingan di passionnya Deddy Olashi kejuara kita mampir dulu ya ke passionnya Deddy Olasti baju tidur yang dipakai oleh Deddy Olasti ketika live Instagram ketika mau foto bareng kakak Rizky Billar persahabat ini mereknya Victoria Secret persahabatnya untuk baju tidur Deddy Olasti tetapi harganya itu selangit banget ya dibanderol 1.145.606 rupiah Wow harga baju tidurnya aja nih main jutaan Pantas saja nih Masih di usia muda sudah menjadi miliarder. Pro sahabat ya semakin bahagia dan bangga Mudah-mudahan saja berkah barokah dan selalu dilancarkan rezeki Ide kesayangan kita Amin Dan selanjutnya juga prosahabat ada sebuah postingan nih, Masya Allah banget ya kakak Pilar Semangatnya luar biasa Semalam juga sampai tengah malam Kakak Pilar masih lanjut syuting JWB Kalau sahabat ya, postingan ini diunggah di EGS-nya Mungsi. Semangat bosku, katanya tuh Semangat yuk kita sama-sama kasih support dan kasih Tentunya semangat untuk idola kesayangan kita ini Postingan tersebut, di-post kembali oleh akun sahabat Leslar Taiwan banyak komentar tanggapan yang diberikan Salah satunya di sini dari akun Lina Andrin mengatakan Aku pernah dengar pas abang diwawancara Dia akan libur syuting lagi minimal satu bulan Karena pengen nemenin Kak Lesti menjelang lahiran Wah wow, ini kabar baik juga persahabat ya Sepertinya Kakak Bilar Ini lembur nih persahabat ya Untuk Tentunya kakak Pilar mengambil cuti lagi satu bulan menemani proses lahiran sang istri tercinta. Ini sih suami yang siaga banget di mal sahabat ya. Dan kita lihat juga ada sebuah jawaban komentar dari akun Beraskulaku Angskor Wah suami siaga banget katanya tuh. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Sirahayunanda saranin juga sama Kak Ali, kalau bisa menuju lahiran jangan syuting atau ketemu dengan lingkungan banyak orang. Takutnya nantikan mau nemenin istilah lahiran, kakak disweb. Takut ada apa gitu jadi menjaga menghindar dari kerumunan-kerumunan seperti syuting atau pertemuan-pertemuan. Itu -pertemuan. sahabat jadi dianggapin oleh Kak Ali. Mudah-mudahan saja idalah kesenangan kita diberikan kesehatan. Amin. Dan untuk selanjutnya juga persahabat perhatikan ada sebuah unggahan dari IGS-nya Kak Wiyamunzi Ini mengunggah sebuah postingan Alhamdulillah nih foto sudah ada di rumah Leslar nih Wow dua jam yang lalu ini sih subuh persahabat ya Masya Allah semangat banget idola kesayangan. Mudah-mudahan saja sehat bahagia pokoknya dilindungi dari orang-orang yang tidak baik